Jadi gimana, Suhu? Apa yang kelihatan? Saya melihat ada sesuatu yang akan mengganggu keluarga Anda dan merubah tradisi keluarga Anda. Astaga, -taga. Keluarga saya merubah tradisi. Mana mungkin? Anak saya baik-baik aja kok. Tukang Ngo Hyung sama tukang Bapak. Dia sudah terwesternisasi, terwesternisasi. Om. Tapi ramalan saya sudah 30 tahun gak pernah salah. Bukan berarti karena kita orang Cina, terus kita cuma harus jual makanan Cina aja di Pontianak mah? Kalau bro. aku juga punya cita-cita sendiri.